Aku udah jajanin jidan, Udah jajan -jidan ini sama permen tuh lihat, ya. banyak banget jajan. aku udah jajan jidan itu tuh sama permen si satu udah dikasih tapi kurang 5 ribu. Tapi pakai celana aku pakai jaket itu jeketnya. Dan ini ya jangan usus semua. Terus pakai videonya kita bikin video botol aja tuh yang itu. Oh fuck salah. Jadi kita tuh. Gak punya balon, gak ada balonnya di luar Oh, siap yuk Siap, satu, dua, tiga Trekking Bonzo Yuk, Buat tiga Ayo, Ella Ya yeah. Ya, elah. <SILENCIO> <SILENCIO> Udah, ya. Sang sekarang, aku ini masih bisa diisi. Ayo, isi lagi, nila. Aku ah, kita, kita lihat hasilnya. Eh Neo, jangan kamu Ayo. Ayo. pakai 4.000 deh soalnya ini agak naik kemarin tadi nggak nah, bisa swing jauh-jauh soalnya ada pohon, nah, ada pohon. sabar sabar sabar jangan dulu kena oke okay, gamma recording fps nya 29.9 karena ya fps pretty good well tinggal di hari. sampai kesana meketut <tuk> kamu nih ketut ketut astaga astaga ini harusnya ya, plastiknya berguna malah jidat belum lek ya langsung lap napi astaga oh. Oh. hasilnya? ini Hati. Hati. ya loh. mana coba lihat Oh iya tutupnya mana hilang Oh iya tapi pecah gak aku gak pecah cuman ke bawah aku. tutupnya kok hilang gitu? Oh ini nih oh. nah. guys jadi bakal dan danco kita tampil di kamera sini jangan lagi pakai baju penang juga lihat sini ya kita bakal simpe loh kalau so, disini loh plastik yang memutihkan seberapa kuat kanan si botol ini dia bakal buap ke atas lihat-lihat ya. ya, di belakang botol ya, lihat di belakang botol eh eh <tuk> nyalain. you mm -hmm. oh crazy mod oh, the ganti bisa ke ini HP juga basah masuk airnya dan ini bolong tuh apa kita harus ganti sama yang ini jadi yang ini buat eksperimen lihat kan guys balonnya lagi pipis tuh lihat ah ini gak tahu ya pecatong enggak apa udah gitu kayak ini ayo game situ nyokok-nyokok Gak semua aku Udah udah, udah udah, udah ketut kamu. Oh, ini tanganku berair mah di uh, apa yang akan aku lakukan, bukan ayam, mencari potingan, ah memukul botol air gitu ya, botol kaca. tapi ada senternya endo. bisa lihat apa-apa di kamera tadi semoga dapat yang tapi udah setengah ini ya, kayak meledak. Nih lihat, semuanya kayak ini. Aku turunin tuh ya, lima pecah nah, tembak. tapi yang lainnya gak tau ya. Langsung menjadi debu.